Lain dari luar kota yang pesan, ada juga sih yang dari luar negeri. Auto di sini sudah lama berdiri, kurang lebih 10 tahun lebih lebih Pro auto interior di sini. Uh, saya adalah penerus kedua dari Pro auto interior dan saya di sini uh, melakukan uh, bisnis interior mobil uh, dan uh, untuk jok mobil modifikasi uh, semua pokoknya interior mobil. Sebelumnya sih perahu sebelum buka di sini sih di Kedungsari Sari dulunya terus nggak lama dia pindah sini udah lama juga sih kurang lebih 10 tahunan lebih itu. Di sini melayani uh, dari, dari standar mobil. Dari bentuk originalnya sampai full modifikasi Dan full modifikasi itu terserah uh, custom Jadi banyak uh, model-modelnya gitu Kalau di sini pengerjaannya sih untuk uh, kelas standar atau lebih standar lagi atau standar ringan kita me uh, memerlukan dua atau tiga hari kerja. Kalau untuk yang lebih ekstrim atau full interior itu kurang lebih satu mingguan. Kalau untuk desain sih kebanyakan customer bawa sendiri biasanya Pak. Atau uh, ambil dari website kami ada di www.pruautuinterior.com atau di Instagram juga ada. Atau di Facebook, atau di medsos lainnya ada-ada kok. E, cuma ketik di jog mobil Surabaya, di situ ada kru auto interior. E, selain dari luar kota yang pesan e, ada juga sih yang dari luar negeri, seperti Hongkong juga ada. E, biasanya sih berubah bentuk cover jog, Pak. E, untuk menjaga kualitas dari kru auto, kita membatasi untuk satu hari masang satu unit mobil karena itu untuk e, memberikan hasil yang maksimal kepada customer untuk e, biar setara atau biar sama-sama e, apa itu, biaya yang dikeluarkan sama pada kami gitu. Untuk uh, di sini kan kalau di Auto, nah, kalau untuk kareera kan di sini untuk kelas premium. Kalau yang Kamaro atau New Superior itu di sini High Medium. Nah kebanyakan di sini yang paling laris yang kelas premium, mbak. Nah, karena banyak juga lebih bagus sih dan teksturnya juga lebih halus. Customer juga uh, lebih tahu kalau ini jaga lebih dingin mbak daripada di jenis lainnya. Nah untuk yang kelas high medium, orang-orang kebanyakan pilih yang ini pak yang kelas high medium, kayak kamar atau New Superior uh, Di MBTEC juga kan ada yang produk yang terbaru dari MBTEC, namanya Giorgio dan kita juga sudah pernah memasang uh, pakai ini Giorgio, produk terbaru dari MBTEC juga Warnanya juga banyak pilihan Jadi customer juga suka Ini yang jahit ini juga dari Tech juga, Tech New Superior Kalau untuk ini, untuk covernya ada yang dilapisi busa Udah tebel sih Ini juga jahit juga eee, Sama ya kayak tadi, ini kalau ini sih, untuk sampingnya kita kasih busa tipis Uh, di sini juga kita buat cok display dan juga terbuat dari ambitek juga sih kalau ini dari ambitek new superior ini ambitek camaro sebenarnya ekstrim banget ada wajib diamond ada seperti onkoda ini kayak bangunan gini juga ada yang model cobra di sini ada yang pakai list untuk model display ini sih untuk yang diamond ini kita pakai benang seperti ini benang uh, rainbow jadi uh, berwarna-warna. Kalau yang ini sih pakai MBT Camaro, yang, tapi modelnya sih lebih simpel sih, enggak terlalu ekstrim juga. Uh, di depan sini sih juga ada jok display yang konsepnya konsep bola dari MBT Camaro juga. Di sini sih karyawannya sih ada sembilan orang. Nah, ada terbagi-bagi ada yang tukang jahit, tukang pasang, pula, dan gambar juga. Nah, yang untuk tukang jahit kita pilih untuk yang cewek-cewek. Kenapa kita pilih cewek-cewek? Karena cewek kan lebih E, telaten gitu, lah lebih cermat gitu, lebih halus juga pengerjanya juga. Untuk masalah kesan dari customer sih, e, tentang MBTEK sih memang bagus kualitasnya dan juga kuat. Dibanding dari merek lainnya, apalagi ya, untuk kalau karera, dia kan lebih dingin daripada sintetis lainnya, Pak. Jadi kesan mereka sangat bagus, dan setiap customer kesini selalu pakai MB Techna, Pak. Jadi ya, dia tahunya dari mulut ke mulut terus dirasain sendiri, kesannya juga bagus. Uh, harapan dari pulau sentral sih, untuk kedepannya sih, uh, biar lebih maju, kedepannya. Dan yang pasti tetap dipercaya sama customer. Nah, untuk kepercayaannya mungkin kita bisa mengembangkan uh, pekerjaan kami mungkin itu buka cabang atau gimana gitu harapan kami itu nomor satu sih untuk kepercayaan customer buat kita uh, untuk MBTEK terima kasih untuk berkunjung ke workshop kami untuk MBTEK kedepannya lebih bagus lagi uh, MBTEK is the best